Oke okay, cuy, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Fahri Channel RF Jakarta Official Kali ini kita bakal reaction YouTube Rewind 2021 ya Dan ini udah tahun baru Kemungkinan nih bakal uploadnya malam ya Editan simple aja reaction Jadi kita langsung aja mulai ya. Ini nih kemarin tanggal 30 ya guys Kita nonton replaynya aja Scarlet itu kualitas. Iklan ini atau gimana, gua nggak ngerti. One. Ya? Oh iklan, iya iklan itu. Iklan produk kecantikan atau apa gitu? Oke, YouTube rewind 2020 yang kemarin ke PHK ini, Covid Covid ya PHK ini Itu gimana? mau nonton lagi, Dek. Itu pakai uang jajan lagi. De, dek, kamu tuh siang bolong gini ya, Mbok waktunya dipakai untuk belajar gitu biar jadi orang oh ya. Ini juga aku lagi belajar dari mereka, Bu. Biar jadi orang sukses dan punya banyak uang. Ya, ya, ya. ya, ya. Biar kita nggak tinggal di rumah kayak gini lagi. Loh, kenapa nih? Ini ya, kenapa? Oh, belajar jadi YouTuber gitu kali ya. Orang tuanya kurang gimana gitu ceritanya. Iya yeah, sorry nih kalau ada suara-suara gini. Dek, ibu itu pasti senang sekali kalau kamu nantinya sukses. Tapi nanti kalau kamu sukses, ibu pesan kamu jangan sampai buta ya. Gak bisa lihat gitu? Bukan mata. Tapi hati Guys. Apa ini? Squid Game Squid Game kah? Eh. Wih keren Keren dari tiktok ini kayaknya oh, woman. Woman, woman, woman. The oh, oh iya ini tiktok ini aku nggak ngikutin fashion catur kalau catur gue nggak tahu gua gak sure wow! Om Deddy, <laughs> Ini Mukbang, bukan sih, kalau nggak salah. Dari Datiqa. Ambegin. Ini gue lupa deh, kalau ini apa? Salam dari Pinjai. Oh iya salam lebih kau kau kau kau kau kau kau kau Si lagu remix itu dirikku, cintaku, bantuku, ada, ada asaran, dirikku, cintaku, bantuku, Itu dari kisah nyata yang industrial Negeri ini tuh negerinya anak muda Jadi tantangan yang dihadapi harus berani disuarakan oleh anak muda apa kegelisahan yang dirasa hari-hari ini, Pak Nana? Dosakah kita punya kulit yang hitam? Haruskah kita punya kulit yang putih biar bisa dihargai orang? Seharusnya semua orang mendapatkan kesempatan dan akses yang sama, terlebih untuk pendidikan yang lebih inklusif. Mereka yang tinggal di daerah terpencil harus punya kesempatan yang sama dengan mereka yang tinggal di ibu kota dalam menempuh pendidikan. Nyatakah kesalahan gender? Dengan paradigma stigma dan norma yang ada perempuanlah yang menjadi korbannya. Apa salahnya mempunyai cita cita Kami juga layak mempunyai mimpi yang menjadi realita. Memenuhi potensi diri agar menikmati hidup yang berarti. Menjadi perempuan Indonesia nggak mudah ya, benar. menjalani hidup dengan resah. Walaupun saya cowok. Di Indonesia yang krisis bukan cuma manusianya, tapi juga alamnya. Masalah tersebut muncul karena banyak hal. Salah satunya adalah efek pandemi yang mengalihkan perhatian kita. Orang-orang fokus terhadap isu kesehatan Yang memang perlu dan bagus Tapi kita lupa Bahwa limbah medis yang menggunung Menjadi masalah baru Yang belum terpecahkan Takut banget loh Mau ngomong soal manusianya, alamnya, sistemnya Selalu aja ada yang bikin kita khawatir Ya kita, salahnya. Dengan kondisi kayak gini, dengan situasi kayak Saya gini salah Kita itu masih punya harapan gak sih? Masih Indonesia masih punya harapan Dan harapan itu adalah kita semua, oh, ini ponex Papua, bener gak sih? Sriwijaya Air sama KRI tragedi tenggelamnya kapal, pas You right keren lo black pink eh hey. dia jatuh senggol durasinya nih 20 menit ya kayaknya lebih panjang dari yang rewind 2020 sebelumnya harusnya 20 menit tadi Ya ampun cok ini disini kenapa mana yang sakit dia bisa gak tidak ada yang sakit mana apanya gak apa-apa gak apa-apa eh gak apa-apa <tuk> <tuk> <tuk> alah batuk batuk aduh kenapa ini dia sakit-sakitan sih yang lihat tadi di awal sin. Yah, mulai set dah. namanya alam gitu ya guys dia ini untuk yang 2021 ini one-nya belacau ini kayaknya yang ini iya ini belacau ini ya notif loh sorry tadi ya notif-notif itu emang gitu dah cuman pakai HP aku punya. Coba apa ya Ini bela cawan yang ini ya sedang bersusah hati hmm. oke okay, kaum disabilitas gimana kurang tahu saya teman merdu itu ya nyanyi suara Yus, lampu-lampu gitu apa nih tensi kayak Bali tari Bali tari Bali mirip kecak lah. dan notif yang pun sorry sorry Semacam diberi cahaya kehidupan, gitu kali. Oh iya, bener. Eh, iya, bener ya. Keren. Jadi, apa tanaman gitu? Barang putih. Selesai, masih ada. Aku ngeliat ada masih video. Akhirnya ada, belum ini belum. Masih end screen awal Keren Oke, Indonesia 2021 oke. masih ada. Oke pulang kayaknya. Ya eh, tapi ibunya nggak ada, nggak ikut pulang. Berarti meninggal tadi benar Ya, sad ending. Sad ending jadinya. Aku enggak terlalu ngerti semua artisnya sih. Cuma kadang ada yang saya tahu gitu. Oke, okay, selesai. Selesai, guys. Mantap. Oke, okay, karena sudah selesai ini cuman end screen. Kalian kalau mau nonton tanpa gangguan seorang gue juga ini gue cuman pengen ngikut orang reaction dengan hashtag RI2021 ya. Eh uh, untuk penilaian saya sendiri mungkin dia 8 dari 10 karena apa ya? Kurang banyak ya padahal yang viral tuh banyak loh. Banyak yang viral cuman rata-rata diambil dari TikTok sendiri bukan dari yang lain mungkin dari Instagram atau apa gitu gua kurang tahu kayak Windabasudara waktu itu masuk Piala itu kan gak, gak ada di sini kan dia ya paling itu sih dan tapi udah bagus ini kalau nggak 8 dari 10 ya 9 dari 10 sekitaran segitu ya oke mungkin video kita sampai sini kalau nggak upload malam sayangnya upload uh, besok ya tanggal 1 pas ini tidak tahu gue uploadnya kapan Ya mungkin kalau uploadnya gue tanggal 31 pas Ya pas malam jam 11 jam 12 ya Buat memenuhi kalian tahun baru Jadi terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, comment dan subscribe Saya mengucapkan selamat tahun baru Untuk kita seluruh Indonesia maupun dunia juga ya Bye bye semuanya Selamat tahun baru 2021 Goodbye